Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Eileen Heruna Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku in, Di bulan ramadhan Dan ini adalah Paksu lagi ngerjain Tangga gitu ya teman-teman Pengerjaannya lama ya teman-teman Karena -teman. sedikit demi sedikit Aku pengennya cepet ya Biar gak capek gitu, beres-beres rumah karena sering banget berdebu gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih, Pak Susu selalu tanggung jawab gitu setelah be mengerjakan beliau selalu langsung ngepel, cuma ya gitu ya. Kalau laki-laki uh, beberes tuh gak sampai ngerapihin barang-barang gitu. Beda ya sama kalau perempuan gitu rapihin sambil ngangkat ngangkatin apa gitu ya barang-barang. Dan ini lanjut uh, di video pas pagi-paginya ya, teman-teman. Ini aku lagi mau rapihin si kasur aku ya, teman-teman di area sini uh, selalu saja berantakan karena banyak kan aktivitasnya di sini. Dan pada tidur di sini ya, teman-teman ini aku mau ganti spray gitu cuma nanti aja ya gantinya aku mau ngangkat-ngangkatin si kasurnya gitu karena di bawahnya tuh udah berdebu sekali ya banyak sekali sampah anak-anak tuh suka nyempil-nyempilin sampah di bawah kasur gitu nggak tahu kenapa deh selalu seperti itu baik teman-teman terima kasih yang udah mau mengklik video aku, yang udah mau nge -like, udah komen dan udah mensubscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya. Dan ini aku juga mau sapa-sapa nih ini apa kabarnya teman-teman semua. Semoga teman-teman ya semua dalam keadaan sehat, walkit di rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini ada karpet butut aku ya. Hmm untuk alas kasur aku lumayan lah walaupun butut masih bisa kepake gitu ya teman-teman dan ini lanjut aku mau ngelap-ngelap si lemari itu udah berdebu sekali ya teman-teman karena kemarin udah ngelap, apa ya ngegurinda si tangganya jadi berdebu tuh kemana-mana Dan aku gatel banget Kalau ada yang berdebu tuh Pengen banget lap-lap Dan ini aku juga gebu gebugin kasurnya ya Banyak sekali yang menempel gitu Dan ini juga Banyak sekali sampahnya Aku lanjutnya aku Dan aku juga mau ngepel gitu ya teman-teman dan aku ngepel dulu di area kamar ya sekalian gitu, dan ini juga ah, ngepel di area ruang TV tuh Aku bolak-balik gitu ya teman-teman sampai dua kali gitu. Cuma gak semua aku videoin ya teman-teman. Dan ini tuh masih berantakan ya teman-teman, belum rapi semua. Karena beginilah ya kalau lagi ngerenok tuh slow. Selalu saja berantakan Gak pernah rapi-rapi Aku pengen sekali cepat gitu ya Karena sebentar lagi lebaran gitu Tinggal beberapa hari lagi Oke teman-teman sampai di sini dulu Untuk video kali ini Terima kasih yang udah menonton Video sederhana aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye